Harga minyak tanggal 8 April tahun 2022, harga minyak mentah berjangkawi turun ke bawah level 97 dolar per barel di tengah adanya rencana dari beberapa negara untuk melepaskan cadangan minyaknya secara besar-besaran, meningkatnya kekhawatiran seputar permintaan dari China, dan sikap hawkish dari Federal Reserve. Negara-negara anggota ia pada pekan ini sepakat untuk melepaskan cadangan minyaknya sebesar 60 juta barel, yang bertujuan untuk menurunkan harga minyak. Harga minyak mentah juga tertekan setelah China memerintahkan lockdown di beberapa kota guna meredam penyebaran virus corona. Pada saat yang sama, rencana pengetatan moneter The Fed yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi juga turut melemahkan permintaan atas aset berisiko. Sementara itu, investor juga terus memantau sanksi terhadap sektor energi Rusia setelah Uni Eropa melarang impor batubara dari Rusia, sekaligus mengancam akan mengembargo minyak, gas dan bahan bakar nuklir Rusia sekian analisa Forex untuk tanggal 8 April tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading Forex anda silakan hubungi 08 1212 983 101 sekali lagi 08 1212 983 -101